Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Siripno Untuk belajar bersama berbagai ilmu Sederhana semoga bermanfaat Ini kita akan Belajar bersama lagi Untuk pertemuan yang keempat Pertemuan yang pertama adalah Login dan ubah profil Yang kedua E Kinerja SKP Tahunan yang ketiga e kinerja skp bulanan dan yang keempat inilah kita akan belajar bersama-sama cara mengisi e kinerja skp harian. Marilah sebelum kita belajar bersama mengisi skp harian kita awali kegiatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Baik bapak ibu guru semuanya. Langsung aja kita buka ke Google Chrome kita Kita ketik Blora SKP Blora. Seperti biasa Kita untuk login Username nya adalah menggunakan NIP Password nya adalah bkd kecil PKD Plura kecil Kita login Langkah berikutnya adalah Dash Masuk ke Aplikasi Dash Nah Ini Sebelum Kita mengisi SKW harian Ini saya jelaskan Bahwa apabila kita sudah Mengisi di SKP baik tahunan bulanan harian maka di sini ada grafik di dashboard ini grafik ya grafik ini rata-rata kinerja bulanan tahun 2001 ini ada ada penilaiannya kalau masih nol berarti buruk terus kemudian 50 ini baik cukup baik kemudian baik sekali ini penilaiannya maka di sini juga tampil grafiknya pula. Jadi kita kinerja kita itu sudah terlihat di dashboardnya. Oh kinerjanya seperti ini sudah kelihatan. Ini tampilannya. Baiklah kita tidak bahas ke dashboard ini. Kita akan masuk ke pengisian SKP harian. Sebelum masuk ke SKP harian sebagai acuannya adalah ke SKP bulanan SKP bulanan sebagai tolak ukurnya kita mengacu pada SKP tahunan, jadi eh, secara garis, SKP tahunan dirinci hanya SKP tahunan hanya global, kemudian dirinci di SKP bulanan nanti SKP bulanan Dirinci kembali di SKP harian Begitu urutannya Karena kemarin di Video 123 Sudah Sekarang di video keempat Pengisian SKP harian Baiklah Sebelum Kita mulai kita tengok Kembali di dashboard Ada beranda dan SKP Karena kita ingin meng mengisi SKP Kita ingatkan dulu SKP kita di tahunan target dan realisasi tahunan Januari sampai Desember sudah ada targetnya kita isi ada 8 target yang akan kita kerjakan dalam satu tahun kemudian kita tengok di SKP bulanan Target dan realisasi bulanan Setiap bulannya kita ambil aja sampel Di bulan Januari Sampel di bulan Januari aja. Ada tiga yang ingin kita laksanakan target di bulan Januari Hanya tiga Yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran Menjadi pengawas penilaian evaluasi proses dan hasil pembelajaran, dan menjadi pengurus organisasi prosesi profesi PGRI, hanya 3 di bulan Januari. Maka, target kita di tahunan dan bulanan yang terdiri di Januari akan kita laporkan di harian. Maka, kita cari di sini laporan. Harian kerja Ini nanti tugas kita Mari bersama-sama Kita klik Laporan harian kinerja SKP Jadi SKP harian Berada di laporan harian kinerja Kemudian kita cari Laporan harian kinerja SKP Kita klik Masih kosong berarti kita belum ada program apa-apa, belum ada kegiatan apa-apa. Maka untuk mengisi kegiatan harian kita input. Inputnya dari sebelah sini, input laporan harian kinerja SKP. Input kita klik. Pelan-pelan saja -pelan ya. Input kita klik. Oh, maaf sebelumnya. Kembali saya ingatkan untuk menginput di sini, kita pastikan dulu bulannya. Kita ingin menginput bulan apa? Rencananya tadi adalah bulan Januari, maka kita cari Januari. Maaf, ini ya. Jadi, setelah tabel ini kosong, kita akan menginput bulan Januari. Kita cari Januari. Seandainya ingin menginput bulan Mei, kita ganti Mei dan seterusnya. Ini sebagai sampel, sebagai contoh. Kita input bulan Januari sudah. Kalau di sini sudah Januari periode tanggalnya dibiarkan kosong. Kemudian kita akan menginput hasil laporan kinerja SKP. Nah, setelah muncul, ini bulannya tanggal kita rubah ke Januari. Januari. Januari Masuk pertama nah, Tanggal 11 ya Tanggal 11 Oh maaf Bukan tanggal 11 Tanggal 18 Ya Masuk pertama tanggal 18 Prosesnya Kosongi Kegiatannya dikosongi dulu Kuantitasnya satu, uh, satuan kuantitasnya adalah laporan, laporan kegiatan. Nah di sini ada jam, kita sekolah sesuai jam. Jam masuk misalnya jam 7 jam 7 seperempat misalnya, 15 pulangnya jam 12 30 misalnya ini sebagai contoh aja untuk dokumen pendukung biarkan kosong Lek, klasifikasi SKP bulanan sudah ada kita tinggal milih Ya, ini SKP tahunannya. Ini sudah masuk. Maka kita simpan. Oke. Okay. Berhasil. Nah, nah di sini sudah muncul tanggal 18 Januari merencanakan dalam masa belajar mengevaluasi ini. Laporan hasil kegiatannya, jam belajarnya seperti ini. Proses, nah, di sini ada kegiatan harian yang belum terisi, maka ini kita isi, kita edit. Nah, kegiatan apa yang ingin kita kerjakan pada awal pembelajaran? Gitu, misalnya. sebagai contoh aja, kegiatan heran SKP membuat jadwal pembelajaran sesuai kalimat. misalnya seperti itu. Oke okay. ya, sudah tertulis di sini. Jadi, di awal kegiatannya membuat seperti ini. Bisa lagi nanti, apalagi gitu, bisa diurekan gitu. Maaf, kita edit kembali. Januari, itu kita edit. Januari bukan tanggal 18 ya, masuknya kemarin tanggal 4. Maaf, tanggal 4. Ini proses apa anda yakin kegiatan input oke okay. membuat kaldik lantitahnya satu ini laporannya laporan yang kegiatan betul ini jamnya tidak seharian penuh membuat jadwal ya maaf kita rubah buat jadwalnya misalnya sampai jam 8 jam 8 30 terus dokumen pendukung ini kita unggah, apabila ada misalnya jadwalnya sudah jadi, kita unggah. Misalnya gitu, klasifikasi bulanannya ini masuk menjadi merencanakan pembelajaran tadi. Kalau udah, kita simpan. Oke okay. ya, ini Januari. Terus untuk yang kedua kita tambah lagi input. Setelah jadwal, misalnya kita, kita proses kegiatannya selain membuat jadwal, kita mempersiapkan kelas misalnya, membuat struktur, Nah misalnya gitu. Ini adalah Struktur kita mulai misalnya tadi selesainya jam 8.30 berarti gini menjadi jam 8 30 Rotern ini. Misalnya tua jam sampai jam 9 jam 10 ya. Sampai jam 10.30. Jam 10.30. Kalau jadwalnya Organisasinya sudah selesai Bisa kita unggah sekalian Oh maaf Ini tanggalnya salah Tanggal Kita ubah dulu tanggalnya Januari Januari Tanggal 4 Masih Iya. Kalau sudah Kita unggah struktur organisasinya. Bentuknya PDF, tidak boleh lebih dari 300 KB. Gitu? Kita klik. Kita Oke. Okay. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian ingin menambah lagi ada kegiatan lagi misalnya dalam tahun awal Januari ini, misalnya ada lagi misalnya kita proses maaf tanggalnya sering lupa kita ubah dulu ke Januari tanggalnya masih tetap tanggal 4 kegiatannya setelah membuat organisasi, membuat jadwal kemudian kita mencoba perkenalan misalnya gitu kalian memperkenalkan diri perkenalnya dengan apa karena kita sebagai teman lama sudah kita perkenalnya dengan materi pelajarannya yaitu tentang pelajaran yang akan diambil misalnya kita tulis biar kenal kita bagi buku pelajarannya kuantitasnya satu ini buku mulainya misalnya sampai selesai sampai pulang misalnya Tadi selesai jam 10.30 karena awal berarti kita 10.45 empat nya kemudian sampai pulang 12 11 aja deh. 11 30 bisa gitu ya kita simpan oke okay. ini baru hari pertama tanggal 4 gitu kita coba untuk hari pertama ini hanya tiga kegiatan Terus kita mencoba lagi untuk hari berikutnya Misalnya sudah masuk hari ke misalnya saja, Tanggal 5 misalnya Tanggal 5 Kita sudah mulai pelajaran misalnya Kegiatan pertamanya adalah misalnya mempelajari tema 6 partitanya satu ini berupa jam kita belajar tema 6 ini harus sesuai jadwal misalnya kalau satu hari Senin satu hari pas tanggal 5 itu misalnya jadwal kita itu tematik dan matematika berarti matematikanya, misalnya dua tematiknya, misalnya berarti karena 7 berarti 4 berarti kita jam, pakai jam, biar cepat kita ketik aja Ya, jam pelajaran Kita mulai jam 7.15 Karena sampai tematik Satu hari kan 7 jam Karena matematikannya 3 Berarti sampai 4 Berarti 7 sampai 30 saya gitu Kemudian kita Oke okay. Simpan Oke okay. Ya ini untuk hari Berikutnya Tambah lagi Tanggalnya kita rubah. Juli, Agustus, Juli, Februari, Januari Ya, Ini Januari tanggal 5 Proses Oke Ya Pelajaran yang matematika misalnya pelajari belan bulat jam pelajaran mulainya 10.30 berarti jam 11 0.00 sampai 12 30, 30. ya berhasil diupdate demikian oreannya dalam pembala, membuat uh, pengisian SKP harian jadi kita urutkan setiap hari kegiatannya apa kita tulis seperti ini ada yang laporan kegiatan, laporan, buku, jam pelajaran dan sebagainya gitu demikian yang bisa saya ajak untuk mempelajari cara pengisian E kinerja SKP harian jadi ureanya dalam satu bulan kita urekan per hari, per tanggal Kegiatannya mulai dari awal sampai akhir kegiatan di sekolah itu Tertulis semuanya di SKP Harian Demikian cara input laporan harian kinerja SKB Untuk SKP tahun 2021 Terima kasih Semoga dapat bermanfaat Wabillahi taufik walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh